Vitamin seger pagi ini oleh Lesti dan Rizky Bilar Ya yakni di channel YouTube-nya Abang B Sudah di up saja video part kedua Baru yang kejutan untuk dedek Lesti Ini cute banget Baru sahabat ya Lesti sangat bahagia Sebelumnya juga tentunya dedek terkejut Baru ya. kaget Melihat bonekanya bisa jalan sendiri tuh Ternyata di dalam boneka tersebut adalah abang biler yang kasih serupaes kejutan spesial bahagia untuk dede lesti persahabat ya membuat kita semakin bahagia melihatnya mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kesayangan kita kita lihat juga persahabat ya di postingan ini lesti kejora sangat tentunya bahagia banget langsung dipeluk nih bonekanya persahabat ya haduh tentunya bikin kita bahagia melihatnya para sahabat ya, semakin tentunya cute semakin uang uh banget hubungan Lesti dan Rizky Bilar dan tentunya ke momen selanjutnya para sahabat kita lihat nih, ini ada momen spesial baper buat kita yang mana Lesti Kejora usap keringat Rizky Bilar para sahabat ya, situ Abang Bilar kemana Nih setelah menjadi boneka untuk kejutan dedek oleh Ski para sahabat ya Tentunya Leslie Kejora perhatian Langsung usap keringat Abang Rizky Bilar para sahabat, ya. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang Leslie Kejora Tentunya tulus banget kepada Abang Rizky Bilar Selanjutnya para sahabat kita lihat juga nih ada momen juga ya Tuh ini tentu momen Leslie Kejora usap keringatnya Rizky Bilar Ini selanjutnya para sahabat, ya Ini adalah momen adem, momen bahagia juga Ready tentunya etiknya sungguh luar biasa banget kepada Rizky Bilar persahabat ya cium tangan melihat begini kita semakin bangga dan tentunya kita suka banget lihat keakraban dan keharmonisan dari Ready bersama Abang Bilar persahabat ya aduh makin kiut makin sweet banget persahabat di ya, antara keduanya di sini mudah-mudahan kita doakan kita support kita dukung terus buat idola kita mudah-mudahan selalu berikan kebahagiaan amin ya robbal alamin. Dalam postingan tersebut juga tentunya suntak banget di sini banyak sekali komentar dan respon dari para fans ya tentunya dukungan dan respon yang sangat positif di sini ada komentar dari akun Zahra Aulian disitu mengatakan dalam kolom komentar suka banget Masya Allah katanya ya ada juga komentar lain dari akun Instagram Nau 1498 disu mengatakan, Bapak ama mama dede kalau aku rasain berhasil ya didik anak-anaknya, jadi anak yang soleh, soleh, sopan, santun, akhlak, bagus, gimana cara didiknya ya. Jadi pengennya langsung karena kita sebagai orang tua nggak gampang mendidik anak katanya ya. Ini menunjukkan bahwa ayah kejora tentunya bersama Mama Redi, Sukses para yang berhasil untuk mendidik anak-anaknya seperti Dede LST, Abeni dan Randy para ya, yang selalu memberikan tentunya attitude yang baik dan contoh yang baik kepada kita semua. Dan selanjutnya juga di sini kita lihat ada unggahan spesial di momen spesial juga para ya ini adalah tentunya surprise Dede Lesti dari Rizky Bilal Salvo Komanis kalian persahabat dalam postingan ini tentunya salpok sama handphone Abang Bi yang wallpaper punya cute banget persahabat ya. Tentunya kita doakan saja mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kabar bahagia dan kabar baik dari idola kesayangan kita. Mungkin itu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.